Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya taqwa dengan keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi besar Nabi Muhammad Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita termasuk ke di dalamnya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Dr. Hadir, Syekh Muhammad Hanqaf, hebat, dan para jamaah Masjid Rayaan Taqwa, dan juga pendengar setia Radio Maritim 102.6 FM, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Izinkan saya untuk membawakan acara kultur pada hari ini dengan tema Sufis di keramatan Yang insya Allah Akan disampaikan oleh Al-Bukarrol Dr. al Habib, Syekh Muhammad al Kaf. Dan juga tilawah, tilawah Kultub pada hari ini Akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahim Marilah kita buka acara dengan bersama-sama mengucapkan basmala. bismillahirrahmanirrahim, lanjut ke acara yang berikutnya: pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fahmi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Wa 'alan ladhina yathiquna fi takbiru lillahi ala wa la'allakum tashkurun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, mari kita sifat tausiah pada hari ini Kepada beliau al Mukarrom, Dr. Al-Habib, Syekh Muhammad Al-Kafiq Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. لا ينور على النور وأصلم وأصلم على النبي الكريم ولأهل بيته الطاهرين، وأشحابه الخيرين الفاضلين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم نور الظاهري بضاعتك وباتني محبتي وطلبي بمعرفتك وروحي في مشاهدتك وسري في استغراق اتصالي يا من جلل و يا الله تراني Hati kami dengan cinta padamu Hati kami dengan ma'rifat dan berpengetahuan padamu Dan ruh kami menyaksikan keagunganmu, keindahanmu Dan baru hati kami terhubung selalu dengan kebaikanmu wahai yang maha aku wahai yang maha indah ayo as assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara tentang puasa dari sudut pandang tasawuf, ya. sesuai dengan bidang yang saya pahami dan saya dalami, adalah berbicara tentang puasa bukan sekedar puasa, bukan biasa puasa atau puasa biasa. Karena kebanyakan kita biasa puasa atau puasa biasa Hasilnya adalah puasa yang biasa-biasa saja Ketika ibadah dilakukan berdasarkan kebiasaan Maka tidak pernah mengubah apapun Tidak bisa membuahkan hasil yang diharapkan meskipun meskipun masuk surga meskipun masuk surga surga itu masuk ke surga itu bukan prestasi yang luar biasa biasa-biasa saja karena kesempatan masuk surga pintunya terbuka untuk semua orang semua umat semua kalangan dan syaratnya cuma asal mau. syarat ke surga asal gelem, asal mau. Asal gelem mending mending surga. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah kata Baginda Rasulullah. Setiap umat dia ya adalah kata Rasulullah puluh, jajah. masuk surga, mancing surga. illa ada pengecualinya. illa manada. Kecuali yang memang dia gak mau. Oh, ya Allah, ya Sahabat era ya Rasulullah, memang ada yang gak mau masuk surga. ada yang akan menolong. tawani Yang taat padaku, yang nurut padaku Yang tidak nurut, yang tidak mau mengikuti petunjukku, ya berarti memilih jalan lain. Karena yang gak mau masuk surga terpaksa, harus ada jalan lain harus ada tempat lain oleh karena itu, Gusti Allah cintai keraka jangan bayangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang kirim yang maha dermawan, yang maha baik yang maha indah ar-rahman, ar-rahim setiap sholat Tiba-tiba Allah sengaja mempersiapkan neraka dan kemudian menanti hamba berbuat dosa lalu kemudian dibakar dalam neraka kemudian kamu kira kemudian Gusti Allah senang melihat hamba yang terbakar dalam api neraka. tidak demikian. Wah karim, karim. Allah Maha penyayang. Allah lebih penyayang dari ibu yang paling penyayang. Allah lebih penyayang dari seorang ayah yang penyayang tidak demikian neraka itu adalah jalan terakhir ya, saya berada daripada pemahaman tentang surga dan neraka ini supaya Anda paham bahwa jangan berpuasa biasa-biasa saja puasa yang mengubah seseorang Puasa yang mengubah watakmu Puasa yang mengubah karaktermu Puasa yang tahun ini harus lebih baik Daripada tahun yang kemarin Puasa yang melahirkan cinta Kamu lebih berkasih sayang kepada orang Kamu kalau punya keluarga Anakmu kamu kecipratan kasih sayangmu Kalau kamu punya istri Istrimu kecipratan kasih sayangmu Bukan kecipratan masalah Bukan kecipratan amarahmu. Puasa lalu orang lain itu menderita karena umat lalu kamu mengatakan saya puasa puasa capapernya puasa adalah melahirkan sifat sabar puasa melahirkan sifat kasih sayang puasa melahirkan sifat ya, apa namanya membantu terhadap sesama menderita karena penderitaan orang lain itu puasa jempolan ma'asyr al-kathirin as-sa'imin wa'as-sa'iman rahimahullah pertanyaannya adalah masuk surga gampang atau tidak? jawab, gampang atau tidak masuk surga? sangat-sangat gampang kalau ada orang yang bilang masuk surga sulit turun datang ke sini kita bisa diskusi saya kasih contoh satu saja waktu kita terbatas Betapa gampangnya jalan surga itu. Hadis dari dari sahabat Abu dia mengatakan Kalau ada seorang di jalan, dia berjalan di jalan, lalu ada semacam duri. Kalau sekarang misalnya batu yang tajam. Atau uh, cuilan seng cuilan apa namanya kaca, lalu dipinggirkan supaya tidak melukai jalan yang lain. Allah akan berterima kasih kepada orang itu. Terima kasihnya Allah, atau Allah jannah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah akan mengampuni dosanya. Allah Allah yang kita kenal, yang Maha Orang bisa saja masuk surga hanya gara-gara apa? Ingin ada duri di jalan, ada panggung di jalan, supaya perjalanan lain selamat. Kamu berpikir bahwa masuk surga hanya sholat saja, hanya ngaji saja, Hah? hanya memakmurkan saat masjid saja, tidak. Jangan menuju surga sebanyak nafasnya makhluk, berapa banyak? Kamu bisa itu nafasnya takut. Makhluk saja kita nggak banyak tahu. Kamu ke laut, banyak ikan yang kamu nggak kenal. Ini betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surga ini banyak. Sehingga sangat-sangat celaka. Kata Rasulullah, Syahiyu, Syahiyu, Syahiyu. Sungguh sangat celaka. Bagi orang yang setelah puasa berakhir, dia tidak termasuk, enggak ada namanya. Tidak mendapatkan sembako dari Gusti Allah. Tidak mendapatkan hadiah dari Gusti Allah. Tidak mendapatkan kado dari Gusti Allah. Ini orang yang paling celaka. Unten, cinta sampeyan. Pulau, fulan si fulan enggak saya sebut nama. Oh, enggak ada namanya di daftar orang-orang yang diampuni setelah puasa dan akhir. bahkan puasa ini waktunya waktu emas, detik-detiknya detik emas anfas umum tasbih nafasmu ini dihitung sebagai tasbih, kamu bernapas sekarang? dimulakan om atur. sekedar bernapas? tasbih berapa kali kamu subhan seperti kamu mengucapkan subhanallah subhan allah subhan allah wadamu kubiaya turumu tidurmu ditulis sebagai ibadah apalagi ibadahmu apalagi nyajimu karena memang allah ini kita punya tuhan yang menciptakan kita sifatnya adalah dari maha dermawan ya allah tidak perlu amalmu ya kalau kamu datang kepada orang yang kerip, yang dermawang kamu bawa makanan sendiri, minuman sendiri namanya kamu bolehlahkan, kamu kurang ajar kamu datang kepada Allah, ngandelkan ibadahmu berapa banyak ibadah? satu ibadahmu kamu lakukan dengan kemalasan. yang kedua ibadahmu tidak berdasarkan cinta kebanyakan ibadahmu berdasarkan kebiasaan saja ibadah kita hampir ibadah kita hampa. Lalu apa yang kita andalkan? Yang kita harapkan adalah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah rahmatlah Allah Subhanahu wa taala. Maha wasalimat Sekali lagi, masuk surga itu gampang. Yang sulit adalah ini. Jalan yang kedua, ketemu pemilik surga Ini yang masuk Ini yang dilintakan oleh doanya ya. Siti Asya, istrinya Fir'aul Rabbi ibnili indaga baitan fil jannah Udud Busti Allah, bangunin saya surga nanti ini hari akhir Saya gak apa-apa menderita punya suami seperti Fir'aul tapi tolong nanti penceritaan punya ini sebentar, saya akan sanggup menahannya, memikulnya. Tapi tolong nanti bangunkan bangunkan saya, dirikan buat saya rumah tetapi berdampingan dengan mu Gusti Allah nah ini namanya doanya pecinta kalau kebanyakan kita seperti mancing surga gak tau mau ketemu Gusti Allah mau ketemu Tuhan atau tidak yang penting makan kenyang, minum kenyang oke, okay. itu kebanyakan kita tapi bagi allah bagi orang-orang dekatnya Allah apa arti surga kalau di dalam surga itu tidak ada Rasulullah tidak, tidak ada kekasih-kekasihnya Allah tidak berdampingan dengan mereka. Nah, ini levelnya beda lagi. Ya. Yeah. Yeah. <tuh> Karena itu dalam keterangan dikatakan, kenapa di bulan Ramadhan? Yeah. Dan kenapa puasa itu ditetapkan pada bulan Ramadhan? Karena kebanyakan para Nabi itu umat-umat terdahulu berpuasa seperti di desa kendaraan kore tadi yang membaca qul tiba alaiumusiyam kama qul tiba alladzina qablu. Dulu umat-umat berpuasa, tapi umat-umat dulu puasanya tidak di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu khusus para nabi. Maka umat Islam dan sebagai penghormatan kepada Kanjeng Nabi ditetapkanlah puasa pada bulan Ramadan. Ya. dan sebagai sekali lagi penghormatan kepada kanjeng Nabi dan seluruh kitab-kitab suci ya yang kita kenal itu cuma 4 ya, ya tapi tidak kurang dari dalam keterangan dikatakan tidak kurang dari 104 kitab suci diturunkan oleh Allah sebagai bernama suhifah seperti suhifahnya Nabi Ibrahim, suhifah Nabi Musa itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Berarti ini bulan istimewa dan di dalam bulan ini ada namanya Lailatul Qadar ya, malamnya di situ seluruh takdir ditetapkan pada malam itu. dalam setahun, rencana-rencana besar, desain, grid ya, desainnya itu di alam semesta ini terjadi apa, terjadi apa, itu ditetapkan karena itu di malam Lailatul Qadar kita di, ya, dianjurkan untuk kita berdoa Siti Aisyah menyaksikan bahwa Rasulullah ketika sepuluh malam terakhir sudah tidak tidur ya kan? kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah ya. dan sebaik-baik doa yang diajarkan kepada Siti Aisyah dan Rasulullah seperti doa yang tadi saya baca Allahumma inna afwa fa'afu Tuhan kita ini Allah ini adalah abu yang Maha pemaaf maafkan hambanya kita berapa banyak berbuat dosa kalau sampai yang tahu dosa saya sampai yang mau dengerin ceramah saya karena ditutup oleh Allah dan ini adalah pendidikan terbaik menutupi dosa sekarang di masyarakat kita lihat orang tua nggak memberi kesempatan anaknya untuk berbuat salah begitu salah di dihukum apa-apaan ini